Ayu dan Sastiyasu Alhamdulillah Alhamdulillah Robil alamin. Ama tama kami ucapkan terima kasih pada para subscriber setia dan para pemirsa yang cukup setia. Dengan kami di channel Facebook TV, sebelumnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila apa yang saya sampaikan adanya keliruan atau kesalahan, karena semua itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangatlah saya butuhkan. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah menyampaikan tentang uh, surat TK sebagai umul kitab atau ibunya kitab dan umul Quran sebagai ibunya Quran. Uh, terang itu bisa anda simak pada live sebelumnya. Ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Uh, kita bahas lebih jauh lagi. Ayat pertama dari surat ini memberikan logika: segala bentuk puja dan puji hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Allah lah Pencipta, Pemelihara. Dan penjaga alam semesta raya dan seisinya. Baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Marah kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan penciptaan olehnya di dalam Al-Quran misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat adz ayat 47 48 dan 49 di mana arti dari ayat tersebut adalah dan kami telah membangun langit itu dengan tangan kami sesungguhnya kami benar-benar telah meluaskan atau mengembangkannya dan kami hamparkan bumi, maka kamilah yang paling baik menghamparkan. Dan tiap-tiap suatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama terdahulu tidak memahami arti mengembangkan atau meluaskan alam semesta dan menyarankan agar kita tidak membahas hal itu namun kini melalui penelitian ruang angkasa sedikit demi sedikit kita belajar baik banyak meluasnya alam semesta Misalnya, bahwa sistem tata surya kita adalah bagian dari galaksi dan banyak galaksi lain yang lebih besar daripada galaksi di mana sistem tata surya kita Demikianlah alam semesta mengembang semakin luas Sayangnya Para ilman ini tidak hendak menalar dan tidak berusaha menggali dari tanda-tanda yang telah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di berbagai ayat Al-Quran berabad-abad yang lampau. Ingatlah bahwa api membawa ingatan kita kepada api neraka. Sementara itu, di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat kita bisa memanfa memanfaatkan api untuk menghangatkan tubuh dan untuk memasak. Seorang manusia adalah sebuah miniatur alam semesta dengan berbagai macam sistem yang bekerja secara harmonis satu dengan yang lainnya inilah suatu tanda yang besar dari sang maha pencipta karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan suatu pertanyaan di suatu ayat di dalam Al-Qur'an yaitu surat as-syariah ayat 21 Sesungguhnya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak memikirkan demikian hal-hal yang dapat memberi gambaran ringkas perihal penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang mari kita lanjutkan dengan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua kata ini berasal dari kata dasar yang sama yaitu Ar-Rahman ah atau Rahmat. Ar-Rahman Ar kasih sayang dari awal hingga akhir. Tidak ada bentuk jamak pada kata ini. Dan kata Ar-Rahman hanya dapat digunakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. rahim adalah kasih sayang. Yang lengkap dan menyeluruh. Kata ini. Bisa juga digunakan untuk manusia. Misalnya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Taubah. Ayat 128. Menggambarkan Nabi Muhammad SAW Sebagai. Yang mengasihi dan nyayinkahum kaum mukminin. Yakni Nabi SAW adalah perwujudan seluruh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman. Ayat ketiga kita menyebut Allah sebagai Raja hari pembalasan. Untuk ayat ini akan dibahas pada. Pembahasan berikutnya. selanjutnya ya, ia karena butuh ia karena Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dengan demikian segala bentuk penyembahan atau peribadatan itu juga hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu telah menciptakan kita, kemudian mencurahkan seluruh kasih sayangnya selama hidup kita yang kita sedang jalani. Dan dia adalah Raja Hari Pembalasan yang akan datang di masa depan. Mengapa tidak kita ucapkan saja hanya dia yang kami sembah? Dan kami mohon pertolongan hanya kepada dia. Sebab ayat ini disebut sebagai jiwa dari surat Al-Fatihah. Ayat ini mengandung penyembahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus doa untuk menggapai pertolongannya. Pada ayat berikutnya kita memulai doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar menunjukkan pada kita ke arah jalan yang lurus. Kata menunjukkan ini perlu diperjelas lebih lanjut. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan petunjuknya dalam tiga bentuk. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan petunjuk kepada semua makhluknya, seperti dijelaskan dalam berbagai surat dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat as ayat 44. Perhatikan betapa keterbatasan pengetahuan kita. Bahwa sehingguhnya Allah telah memberikan petunjuk pada pepohonan, bintang-bintang, dan bahkan pepatuan. Jelas sudah bahwa tiap-tiap makhluk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diikuti. Misalnya, telinga tidak mungkin digunakan untuk melihat, dan sebaliknya mata juga tidak mungkin digunakan untuk mendengar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala untuk firman pada surat Maryam ayat 93. Yang artinya, tiada satupun dari apa-apa yang di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Ar rahman sebagai hambanya. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan petunjuk dengan jalan mengirimkan para utusannya, yaitu Nabi dan Rasul dan kitab-kitab sucinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala juga dapat memberikan petunjuknya secara langsung kepada orang-orang pilihannya. Di antara semua. Hal yang paling disukai Allah subhanahu wa taala untuk Dia lakukan terhadap makhluknya. Yang terpenting adalah menyediakan petunjuk bagi mereka. Tanpa petunjuknya, mereka akan tersesat dan semua sistem akan runtuh. Kini jelaslah bagi kita. Tiap-tiap suatu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, mengapa kita harus memohon agar Allah pemberian kita petunjuknya dan jalan yang lurus? Lebih lagi para pembaru salah, Nabi dan Rasulnya Pasti mereka sudah berada di jalan lurus Mengapa mereka tetap memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar ditunjukkan kepada mereka jalan yang lurus Jawaban atas pertanyaan itu adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa meningkatkan petunjuknya kepada setiap insan Dan tak seorang pun yang bisa menganggap dirinya sudah melampaui kebutuhan tambahan petunjuk darinya. Sebagai contoh, Allah bersujud kepada Nabi Muhammad SAW, sementara sedang menjelaskan manfaat penaklukan makah di dalam surat Al fat Salah satu manfaat itu adalah dan untuk menunjukkan kepada kamu ke jalan lurus. Sesungguhnya, semua nabi berjuang keras untuk mencapai tingkatan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Adalah di ayat Suratul Ladina Al-Amta Alaihim. Tunjukkanlah kami ke jalan mereka Yang telah engkau berjurahan nikmat Perjalanan perihal kelompok Orang dimaksud dalam ayat ini Tercantum jelas dalam firman Allah subhanahu ta'ala Di surat an nisa ayat 69 Dan barang siapa patuh kepada Nikmat Allah Jadi para nabi Para sidikin, para syuhada, para salihin, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Perhatikan bahwa yang kita mohon di sini bukanlah tunjukkan kami ke jalan lurus dari seorang Rasul. Ataupun jalan lurus diterangkan di dalam Al-Quran. Sejumlah hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar mencari jalan lurus di dalam cahaya Al-Quran. Dengan berkawan dengan orang-orang yang baik yang ada sekarang ini, berapapun usia mereka. Suatu kali Rasulullah Wasallam bersabda kepada para sahabatnya. Umatku akan terbagi menjadi 70 golongan. Hanya satu golongan dari mereka yang berada di jalan lurus. Seorang sahabat bertanya, Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Adalah mereka yang mengingatku dan jalan para sahabatku. Maka dari itu berkawan dengan orang-orang salah sangatlah penting artinya dalam hidup ini. Seorang penyair berbahasa Urdu bertutur, "Belajar di kelas hanyalah menyediakan sekumpulan ilmu, adalah para guru yang sesungguhnya membentuk kepribadian. Terdapat banyak orang Islam yang mengikuti perjalanan dari Al-Quran saja dan mengabaikan orang-orang soleh, dan takwa di sekeliling mereka." Mereka ini lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengirim utusan yang berperan sebagai guru. Ingatlah bahwa bahkan untuk sekedar kepiawean dalam kata-kata atau tulisan semisal perihal obat-obatan. Tidak cukup hanya dengan kursus tertulis saja. Untuk menguasai ilmunya. Seorang pengajar yang jelas kualifikasinya diperlukan dalam hal ini. Sebabnya banyak juga orang Islam yang hanya memperhatikan para salehi atau mutakin di zamannya dan mengabaikan petunjuk langsung dari Al-Qur'an. Akibatnya perkembangan pergeseran di antara dua kelompok ini Sesungguhnya kita membutuhkan pengajar Al-Quran sebagaimana juga kita membutuhkan berkawan dengan para salihin, sadikin, mutakin yang ada di sekitar kita. Berapapun usia mereka itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk langsung ke arah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat itu sebagai acuan dalam hal tertuju jalan yang lurus. Pada akhirnya pemohon kita, pada akhirnya permohonan kita, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak menunjukkan kita ke jalan mereka yang bengkok atau sesat. Dan bukan pula jalan mereka yang mendapatkan murkanya. Hal ini menunjukkan ke arah orang-orang Y dan dan ini memerlukan pembahasan dalam hal itu tersendiri untuk mengupasnya. Di dalam hadis Muslim Abu Ra'iro (Rasulullah SAW), meriakan bahwa Rasulullah SAW al bersabda, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Aku telah membagi sholat ke dalam dua bagian." Untukku dan untuk hambaku. Dan untuk hambaku akan aku kabulkan apa saja yang ia mohonkan padaku. Demikianlah surat Al-Fatihah dalam pemujaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa paling utama untuk kita panjatkan agar kita mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Isi Kitab Suci Al-Quran selebihnya berkaitan dengan penjelasan perihal jalan yang lurus ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita. Dan jaga kita untuk tetap berada di jalan yang lurus ini, Sehingga maut menjemput kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menyembah atau memujanya, bagaimana memohon kepadanya, dan apa yang harus kita mohonkan darinya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar kita untuk memujanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabil alamin. Kalimat ini merupakan ucapan yang akan dikatakan para ahli surga. Demikianlah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita nikmat ini yakni agar di dunia ini kita juga memanfaatkan kalimat yang singkat ini sebagai kalimat puja-puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang telah mematuhinya karena itu sangat layak jika hal ini kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah Yurubil Alamin Wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah Wa ala alihi wassalamu ala Amin Amin Sekian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya menguasai sebesar besarnya. Apabila apa yang saya sampaikan Artinya kekeliruan atau kesalahan Itu Dikarenakan keterbatasan ilmu Pengetahuan saya Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, syakung, sumati, kasih, dan berbentuk milik